Menang dramatis kala menjamu Lille dengan skor 4-3 pada laga pekan ke-24 Liga Prancis di Stadion Park des Princes, Minggu, 19 Februari. Neymar mengalami cedera engkel mengerikan dalam pertandingan ini. PSG unggul melalui Kylian Mbappe pada menit ke-11 berkat assist Neymar. PSG menggandakan keunggulan melalui Neymar pada menit ke-17. Menit ke-24 umpan silang Andre Gomez dari sisi kiri berhasil dimanfaatkan Bafode Diakite. Jonathan David mengubah kedudukan menjadi imbang 2 sama menit ke-58. Jonathan Bamba melepaskan tendangan keras ke sisi atas yang tidak bisa digagalkan Donnarumma pada menit ke-69 kedudukan 3-2 UTK sang tamu. Pada menit ke-87 Mbappe menyamakan kedudukan memanfaatkan umpan Juan Bernat. PSG akhirnya menang dramatis setelah sang bintang Lionel Messi mencetak gol dramatis pada injury time tepatnya pada menit ke-90 5. PSG menang 4-3 atas Lille dan nyaman sebagai pemuncak klasemen sementara Liga Perancis.